Oke, okay, sekarang kita sudah berhasil membuat dan masuk ke aplikasi Zoom. Oke, okay, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat akun Zoom di handphone. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah caranya. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu. Aplikasi Play Store di handphone kita. Kemudian kita ketikkan Zoom. Ya, ini adalah aplikasinya. Karena di sini kita sudah mendownloadnya, maka kita tinggal membukanya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zoom. Pada bagian di sini, pilih sign up. Kemudian kita akan diminta memasukkan tanggal lahir untuk dikonfirmasi. Kita masukkan di sini uh, tanggal lahir uh, kita ya. Sebagai contoh di sini, kita masukkan 13 uh, Juli uh, 1994. Okay. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan diminta memasukkan email. Di sini. Kemudian nama awal kita. Kemudian nama akhir kita. Di sini kita centang juga bagian I agree. Oke. Okay. Kemudian mereka akan mengirimkan email kepada kita. Kita tunggu sebentar. Iya. ini adalah email masuk. Dari aplikasi Zoom, ini adalah isi dari email tersebut. Kita dapat mengklik teks di sini, atau dengan mengklik tombol Activate Account di sini. Kita klik ya. kita buka dengan browser bawaan handphone kita. Ya, ini adalah tampilan ketika kita mengklik tombol sebelumnya. Pada bagian ini, kita akan ditanya apakah Anda mendaftar pada Zoom atas nama sebuah sekolahan. Klik Yes jika iya, kemudian klik No jika tidak. Di sini kita klik No dan Continue. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah hal yang harus kalian perhatikan ketika mengisi passwordnya. Kalian harus memiliki minimal 8 karakter. Satu huruf kecil, satu nomor atau angka, kemudian satu dengan huruf besar. Karena di sini kita sudah mengisinya, kita klik tombol continue. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Isikan dengan email teman Anda atau yang lainnya. Uh, Sebenarnya, untuk uh, dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Ini hanya uh, email untuk uh, diundang ke aplikasi Zoom. Oke, klik di sini verifikasinya, kemudian kita klik next dan selesai. Ya, ini adalah profil dari akun Zoom kita. Oke, di sini bisa langsung kita tutup saja. Sekarang kita buka kembali aplikasi Zoom kita. Di sini kita pilih sign in. Kemudian isikan dengan email dan password yang sudah kita isi sebelumnya. Di sini kita pilih dan klik untuk mengisi email kita. Kemudian passwordnya. Ya, di sini kita sudah berhasil. Masuk ke aplikasi Zoom dan siap untuk menggunakannya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.